Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kudung Isneni Guru PAI dan UDI Pengerti Di SDN 02 Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan Kali ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Di LPTK Winsaizu Purwokerto Pada 3 tahun 2022 Untuk saat ini Saya melaksanakan PPL untuk RPP yang kedua Silahkan saksikan video saya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pembacaan doa mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. ya, silakan untuk ketua kelas menyiapkan teman-teman juga ada berdoa berikan lagu Indonesia raya pada nah, nah, hari ini pak akan merecek dari peserta di semua adiknya Aino Rahman adik Aisyah tirah. Oke, okay, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Okay, semuanya hadir semua ya? Dina. Alhamdulillah. Kita bersama-sama tepuk udu ya. Dina. Yang kompak yang semangat? Mau? Mau. Ayo, mari yuk. Tepuk udu. Rajab bismillahirahsul je ta ran. Sumur, umur baso ditu Tangan sampai ke sibuk Kepala dan telinga Dan air berdoa Kemarin kita sudah belajar Tentang hidup bersih Padi dulu Bosogi Makan Dengan makanan yang bergi si. Pada hari ini kita akan Belajar tentang berbunga apa itu kompetensi dasarnya ini ya kompetensi dasar menyiapkan ya, syarat hidup untuk hal-hal yang membatalkan tujuan pembelajarannya apa ya nah, coba dibaca bersama-sama tujuan pembelajarannya ayo Siapa yang sudah hafal doa setelah buduh? Aku wakil banget Tapi bagaimana umur tangan bukir itu tadi kan? sebegitu? Tengah-tengah Jadi silah sambil cuci tangan Umur-umur kastu itu kesemukan Tangan sampai ke situ, kepala dan telinga ambil cuci kaki lalu terus udu itu artinya apa dibaca bersama-sama. Udu artinya bersuci dengan air. Nanti udu berarti menggunakan apa? Air. Yang digunakan air yang bagaimana? Air yang suci. Air yang suci dan bersuci. Karena ada air suci yang tidak bersucikan. Contohnya. pak guru kelompok. Nah, nanti ada kelompok satu dua tiga empat. Yang pertama pak guru kasih nama kelompok yang pertama kelompok apa? Yang kedua kelompok siapa? Fung. Umur Sahabatnya lebih umur umur tadi membasi umur umur membasi hitung itu termasuk rukun apa masjid sunah pertama dulu apa pertama dia biasanya bagaimana untuk kebanyakan bis, dia merasa. I don't know. Orang lain gimana? Ada yang salah itu. Ada yang salah. Apa? Kok semuanya membasuk? Oh, semuanya membasuk katanya. Harusnya ada yang memusa. Yang dimusa apa itu berarti itu. artinya? Keping. Oh, kepala. Kepala terus. Satu. Oh, satu. Ya. ya. Keping atau telinga terus kepala diu. Terima kasih kita kasih Terima kasih Eh terus apa lagi? Komor komor. Kasu Sampai matakah kaki, Lama Umar tadi menyebutkan rukun-rukun wudhu. Nah, rukun wudhu itu apa diantaranya antaranya? Ayo, membasuh hidung. Benar, rukun wudhu itu membasuh hidung mencuci kaki. Ah, membasuh kaki, terus apa lagi? Mencuci tangan sampai sampai siku. Oke, terima kasih untuk kelompok Umar. Terima kasih silakan kembali. Air, air, apa? air besar, air kecil terus apa? tidur terus kentung terima kasih. silakan kembali ke tempat. kita kasih apus untuk kelompok abu bakar, Umar usman kita kasih kesetaraan semuanya yang diberikan. siapkan, oke, siapkan. Oke, Saya kasih waktu 10 menit. Oke, oke. Iya, oke. Saya kasih waktu 15 menit. Ketika mau melaksanakan sholat Sudah Sudah Sudah ya. Sudah Dilakukan dia hari apa tidak Iya. dari Mana tidak sholat Sudah Sudah belajar pada hari ini bagaimana Sudah Sudah Sudah Sudah Untuk menambah wawasan adik-adik adik tentang materi material ini Adik-adik bisa membaca buku atau yang lain yang bisa menonton Baiklah, untuk pertemuan yang akan datang, ya, insyaallah kita akan membahas tentang apa? Nabi nabi Pertemuan pada hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama. Sahabat. Dengan membaca Hamdala Yuk bareng-bareng kita membaca Hamdala Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh